Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penumpang. Kami atas nama anakoda dan kru KMP Aceh Hebat 1 PT AFDP Indonesia Ferry Persero mengucapkan selamat datang dalam pelayaran bersama kami dari Pelabuhan Penyeberangan Kolok Sinabang menuju Pelabuhan Penyeberangan Jalan Aceh Jaya, Berdasarkan peraturan keselamatan pelayaran internasional. Kepada para penumpang kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Selama dalam pelayaran, kepada para penumpang kami mohon agar selalu berhati-hati dan menjaga barang-barang bawaan Anda, terutama dompet, tas kecil, dan perhiasan. Untuk pengemudi atau pemilik kendaraan, selama dalam pelayaran dilarang berada di dalam kendaraan Anda atau di dek kendaraan, kardex serta dilarang menghidupkan mesin kendaraan. Pastikan belum anda meninggalkan kendaraan, rem pada kendaraan anda dalam keadaan terpasang atau terkunci untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dilarang membuat tambah ke laut. Buanglah sampah pada tempat-tempat yang telah kami sediakan. Dan kami mohon agar Anda tidak mencret-cretin kapal dan perlengkapan kapal lainnya. Dilarang tidur di musala. Dan... guys ini berangkat ke calang guys kapal kita akan menuju perjalanan pelayaran kita menuju pelabuhan calang guys dari pelabuhan sinabang kita menuju ke pelabuhan calang untuk pelayaran hari ini kita nikmati perjalanannya guys teluk pelabuhan koloknya guys Guys. Jalan. mana itu, Ke mana? malam barang ya? malam berangkat